Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers serta Lestlar Lovers dimanapun kalian berada DivaTV kembali hadir untuk menyabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Pilar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 Kabar pertama persahabatiah ya, siap-siap untuk warga Konoha, siap gempur, siap dukung, siap tentunya bertempur kembali di persahabatiah ya, di ajang Kise 2021. Ini info penting, kita harus mendukung yang terbaik untuk kedalaman persaingan kita di ajang Kise 2021 yang akan hadir Minggu dan Senin tanggal 26 dan 27 Desember live pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Indosiar. Wow, ini wajib kita dukung bersahabat ya mudah-mudahan. Tahun kemarin terulang kembali, Dede Lesti dan Kakak Bilarah bisa memborong banyak piala amin robbal alamin. Info ini juga kita dapatkan langsung dari akun Leslar underscore Stick yang mana di sini kita lihat sebetulnya sebuah kalimat Kansen yang dituliskan siapkan fans makin semangat nih voting kalau level masuk nominasi tuh berseped ya periode voting mulai 2 Desember sampai 26 Desember 2021 voting melalui video dan akun Instagram Indosiar. Jangan sampai lupa persahabat ya, periode voting dicatat 2 Desember sampai 26 Desember. Banyak komentar tanggapan yang diberikan dari fans sejati dari Lesland Lovers. Kita lihat ya dari akun Zahra842180. Bismillah, siap banget semangat. Wow, Masya Allah banyak persahabat ya. Kita lihat juga komentar yang diberikan dari akun Mesham431 mengatakan Bismillah, semangat gas Pol, tuh persahabat kita lihat di sini banyak komentar yang sangat luar biasa positifnya selalu mendukung, selalu siap mensupport idola kesayangan kita. Dan selanjutnya juga komentar lain diberikan dari Agunisa Arzgarmusli 09. Aku akhir tahun borong piala lagi, ayo mbak ini belum dimulai votingnya kan, baru nominasi, semangat terus, yuk kita doakan saja mudah-mudahan di LST bisa memborong piala penghargaan. Ke kabar berikutnya juga dengan spesial dari LST kejuara semalam mengunggah sebuah postingan info juga nih persahabat ya kita disuruh untuk nonton aplikasi video.com yang mana tentunya banyak sekali film-film original series persahabatnya gratis, eksklusif di video tuh, ini gratis ya <laughs> di dia aja nonton video masa kita nggak persahabat ya nonton di juga ini nonton animasi persahabatnya di video tuh, kita lihat di kalimat cancel yang dituliskan lagi hamil gini, aku suka banget nonton tayangan yang seru-seru, imut-imut, apalagi yang bikin baper. Untung aja banyak tayangan animasi dan video original favorit yang bisa ditonton kapanpun dan dimanapun aku mau. Di sini ada animasi dan original series favorit kalian gak? Kasih tahu aku dong, yang mana aja tuh dari LSI menginfokan ya. <laughs> cute banget melihat foto idola kesayangan kita yang selalu menggemaskan. Masya Allah, mudah-mudahan sehat, sukses, dan selalu bahagia untuk Dede. Elasti Kejora, ke kabar berikutnya juga ada sebuah unggahan spesial dari MNCTV. Persahabat ya, tentu kita jangan sampai lupa juga untuk mendukung idola kesayangan kita di kategori calon mama kesayangan Dede Elasti Kejora dengan kode 5B persahabat ya. yuk dukung dan akan yang terbaik untuk tes tayangan kita dan selanjutnya ada sebuah ungan spesial juga yang kita dapatkan di guysnya tidak Lesti ini info juga untuk kita semua karena Purnama Beauty Official ini dua hari lagi account tentunya launching persahabat ya produk terbaru dari Purnama Beauty wah masya Allah banget Tungguin produk terbaru Piano Biotea, ya, tuh dua hari lagi, dan doakan mudah-mudahan usaha milik Dede Elsie Kejora ini diberikan kelancaran, kesuksesan, amin ya Robbal Alamin. Dan ke kabar berikutnya juga, para sahabat, perhatikan di sini ada info juga, dan langsung dari Bu Fir. Virus Dutchland lari mengunggah info yang mana untuk acara Indonesian Dangdut Award kita wajib gempur di aplikasi video dan gempur di SMS per ya. SMS dengan cara ketik IDA B6 kirim ke 97288 itu yang diinfokan oleh Bu Fir di kalimat Jensen info yang dituliskan. Ida yuk gempur semangat di aplikasi video dan gempur di SMS ketik Ida spasi B6 kirim ke 97288 semangat berjuang. Yuk kita sama-sama dukung, sama-sama kompak, mendoakan, mensupport karya-karya terbaik Lesny Kejora. Dalam postingan Bofir tersebut juga, banyak dukungan respon yang sangat luar biasa positif dari para fans, Ya, ini dari akun Aulia Elviana mengatakan Kalau ini mah gak usah diingetin ini hati tergerak sendiri Tapi kalau uat yang baru, mohon maaf hatiku masih sakit daripada nanti tambah sakit <laughs> Mending aku cari aman dan gak ikutan mohon maaf ya, semuanya sesuai hati aja. Tentu kita doakan saja persahabat ya, tetap semangat, jangan sampai kendor, kekompakan dan kesolidan kita. Dan berikutnya juga komentar lain diberikan dari akun IC422, gempur YouTube-nya juga, jangan lupa cinta Abadi Leslar. Juga gak masuk 100 besar, kita buktikan kalau kita masih kompak dalam segala hal. Tuh, persahabat ya ingat. Karena cinta abadi gak juga, ini nggak masuk 100 besar Kita buktikan yang mudah-mudahan kekompakan kita keserta selalu bisa terjaga Banyak tanggapan juga komentar jawaban yang diberikan dari akun ika bulan 24 Betul kita itu fans harus berkelas, janganlah ini yang receh-receh kayak gitu dan nyinggung Yang gak penting fokus idola Kayak yang lain juga semua fokus idola masing-masing kalau diladenin, sama aja kita naikkan yang singgibahing keti bersahabat ya, yuk. Tentu kita fokus dengan satu tujuan, idola kesayangan kita membawa piala penghargaan. Kita masih menunggu kabar baik, kejutan, bahagia selanjutnya. Jangan kemana-mana total stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya.